Baiklah para sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini Pemimpin yang kami info-info bahagia dan pastinya kabar spesial Dari Lesti dan Rizky Bilar Diawali dengan kabar yang membuat kita sebagai fansnya Leslar Ini pasti terharu dan menangis apa yang disampaikan oleh Papa B Saat diwawancara semalam mengenai BBL yang dihujat Papa Bilar menyampaikan Tuh gimana tuh? coba pikirin sendiri tuh Ini orang tua punya anak tapi ngehujat anak lain bagaimana kalau dia memposisikan dirinya sebagai saya anaknya dihujat apakah dia akan terima? ini yang disampaikan oleh Pak Pambi. kita aja persahabat yang tentunya mendengar apalagi persahabatnya sampai Papa Bilar menerima hujatan Ini mengenai anak persahabatnya, bukan dirinya Tapi anak tercintanya, BBL Menerima hujatan dari orang-orang Pasti orang tua persahabatnya ikut sedih, ikut sakit hati Papa Bilar tentunya sambil menundukkan kepala Masya Allah, ini membuat kita semakin bangga dengan Leslar, begitu kuat Begitu semangat persahabatnya ya, Masya Allah. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu diberikan perlindungan dari orang-orang yang tidak baik. Kita lihat juga bersahabat ya, kalimat caption yang ditulis oleh akun Jigumoy. Masya Allah, gak tahu lagi gimana perasaan kalian. Kita aja yang lihat sakit banget. Sabar ya, Leslar, Hasbunullah, wa wakil Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu... Diberikan kesehatan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Kemudian juga persahabatnya kita lihat, Alhamdulillah satu wawancara juga ada momen yang sangat luar biasa saat Leslar menjalankan ibadah umroh. Masya Allah, pengalaman umroh yang luar biasa buat Lesti dan Rizky Bilar. Ini membuat kita bangga juga persahabat, ya saat Papa B, Bunda Lesti, BBL Menjalankan ibadah umroh Di sana mereka dipermudah segalanya Luar biasa, persahabat ya. Begitu banyak doa-doa Yang dikabulkan oleh Allah Alhamdulillah Berjalan dengan lancar ibadah umrohnya Dan semuanya, persahabat ya Dipermudah, apalagi saat Lestlar ibadah umroh Diguyur hujan yang sangat berkah Ini hujan berkah banget, Masya Allah Kita lihat juga, persahabat ya Semakin bahagia ketika Papa B menjelaskan juga saat wawancara menjelaskan kalau baby L ini sudah pintar banget bersahabat ya. Sudah bisa meniru apa yang dilakukan Rizky Bilar. Ini luar biasa, Masya Allah. Abang L emang anak yang pintar. Sudah makin banyak kebisaannya. Dan terbukti di beberapa momen emang abang L ini pintar banget niruin gerak-gerik dan kebiasaan papanya aduh Masya Allah bantu bersahabat ya, makin bahagia makin senang banget dengan BBL Masya Allah mudah-mudahan kelak nanti menjadi kebanggaan kedua orang tuanya amin, kemudian juga bersahabat kita lihat di unggahan pub dance ini unggahan kemarin saat pub dance berserta teman-teman saudara dan keluarga besar pemuda panca warga provinsi DKI Jakarta Selatan Memohon klarifikasinya soal penyampaikan foto Rizky Bilar di acara ulang tahun TV Indosiar tahun 2023. Merupakan itu perbuatan yang melawan hukum dan harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Demo langsung di depan tentunya stasiun TV Indosiar persahabat ya dance dan rekan-rekan, masya Allah, mudah-mudahan tentunya selalu sehat untuk dance Dan setelah bertemu dengan pihak manajemen Indosiar, mereka berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini secepatnya. Kita doakan para mudah-mudahan semuanya tentunya cepat terselesaikan, dan untuk pelaku yang menyobek, fotoreski, bilar bisa secepatnya meminta maaf. Kemudian juga bersama kita lihat selanjutnya ada postingan juga dari Carrosan sekelas dua ini masih mengenai foto Rizky Billar yang dirobek. Aku aja cuma fans sakit hati banget lihat foto dia sobek sobek, diketawain, terbahak bahak banyak orang. Apalagi mereka orang tuanya keluarganya, Masya Allah. Kita selalu mensupport apapun yang dilakukan oleh pub dan yang untuk membela seorang Rizky Bilar Kemudian juga kita lihat persahabat, ada Cidukan main bola bersama tim Marwah. Papa B emang selalu menjadi sorotan, selalu menjadi pusat perhatian banyak orang. Alhamdulillah, tetap konsisten untuk Papa Bi bisa bergabung terus dengan tim Marwah FC. Selain main bola, tentunya Papa B juga mendapatkan ilmu pengetahuan tentang agama. Ini yang membuat kita pastinya bahagia dan bangga. Papa Bilar bisa bergabung dengan tim Marwah FC. Kemudian juga, persahabat kita simak ya. Ini ada Cidukan sisa semalam juga. Masya Allah, Papa Mi dikelilingi oleh orang-orang baik. Mudah-mudahan tetap terjalin dan terjaga dengan baik juga silaturahmi mereka. Masya Allah, bangga, bahagia dengan idola kesayangan kita. Selanjutnya persahabat mengenai karya. Lagu Kulafas Dengan Ikhlas Jadi lagu lesti yang mendapatkan penghargaan terbanyak Masya Allah persahabat Luar biasa Kita lihat ya untuk penghargaan Di lagu Kulafas Dengan Ikhlas Yang pertama Ini nominasi yang didapatkan di antaranya Artis solo Pria atau Wanita Dangdut Terbaik Di AMI Award 2021 Memenangkan persahabat ya Dan yang kedua menang Di Penyanyi Dangdut Wanita Terbaik Di Hot Award 2020 yang ketiga, penyanyi dangdut wanita terpopuler di Hot World 2020, alhamdulillah menang Yang keempat, lagu dangdut terbaik di Hot World 2020, alhamdulillah juga menang para Selanjutnya, lagu dangdut terpopuler di IDA 2021, dinominasi. yang Yang keenam, musik video dangdut terpopuler di IDA 2021 Yang ketujuh, female singer of the year di IMA 2021 Yang ke kedelapan, social media artist of the year di IMA 2021 Dan yang kesembilan Top nada sambung pribadi di IMA 2021. Selamat dan terus berkarya ya untuk Bunda El Masya Allah bangga banget dengan karya-karya Lesti kejora Begitu banyak orang-orang yang mensupport dan mendukung. Masya Allah. Doakan juga mudah-mudahan Lesley Entertainment kembali bangkit. Secepatnya dengan semangat yang baru. Doakan dukung yang terbaik untuk Lesley Family. Kita juga masih menunggu cedokan terbaru hingga kabar baik berikutnya di hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan info-info menarik dan kabar terbaru dari Lesti dan Rizky pilar Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.